Rahasia-rahasia terungkap kembali dari Lesti dan Bila.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 kita semua persahabat dia diajak untuk nonton Polis Kepo in Lesti Persahabat yang diinfokan langsung oleh Om Kevin Firmasha Dia akan disetakan pribadi miliknya, Om Kevin Ini menginfokan lewat kalimat caption, Halo sahabat video, pasti pernah dengar dong istilah Dream Home Dimana semua orang ingin memiliki rumah nyaman Dede pun ingin mewujudkan Rumah impian versi Dede Dan kakak Bilar Penasaran kan seperti apa sih Dream Home versi Dede dan kakak Bilar Saksikan Poles Kepoin Lesti Hari ini jam 5 sore hanya di video.com Tuh persahabat yang belum mampir Ke video.com Wajib mampir karena di sini ada episode Terbaru di acara Poles Kepoin Lesti yang tayang Sore hari ini juga persahabat ya, Hari Senin dan Kamis tiap Tentunya jam 5 sore akan hadir. Idola kesayangan kita menyuguhkan vitamin-vitamin dan kabar baik lewat acara Poles Kepo in Lesti. Dukung dan support acara-acara terbaik idola kesayangan kita. Dan ke kabar selanjutnya, persahabat ada kabar bahagia sekaligus membanggakan untuk kita semua. Alhamdulillah untuk cinta abadi Leslar. Ratingnya ini naik drastis Alhamdulillah, Masya Allah Berkat kekompakan dan kesulitan para fans sejati Selalu mendukung karya-karya terbaik kelas Entertainment Rating C.A.L Hari Minggu kemarin ini naik drastis Masya Allah, suatu kebahagiaan Suatu kebanggaan untuk kita semua Info ini kita dapatkan dari akun Lesley Bilardoc ofisial ada Galimat Gamsen yang dituliskan Masya Allah, Alhamdulillah, Bismillah makin naik lagi Hingga banyak komentar dan respon yang diberikan dari para fans Salah satunya dari akun Della.na31 Alhamdulillah berarti rating CIL ngalahin GWB ya Tuh, Masya Allah banget ya, kekompakan kesulitan ini terbukti dari para fans Mudah-mudahan selalu kompak dan selalu solid mendukung yang terbaik karya-karya dari idola kesayangan kita Selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Fitra Anscar Zahraena85 Alhamdulillah, cerita CHL minggu ini bagus sekali mudah-mudah Semakin naik terus, Lesla Love Wars semakin kompak Nonton di TV ka kami yang di luar negeri nonton di Vision Plus demi support Lesla Tuh, para sahabat, yang di luar negeri aja masih semangat untuk mensupport karya-karya Leslie dan Rizky Bilar untuk selanjutnya ada kabar terbaru yang kita dapatkan Ini juga kabar bahagia yang tentu sekaligus membuat kita semakin penasaran Perhatikan di unggahan akun Instagram leslaran.skorsik Ini meripas kembali unggahan A. Irfan Hakim yang mana Ayurvan Hakim ini membeberkan bahwa bakal ada rahasia dari Lesnar yang akan dibongkar malam hari ini jam 8 malam di The Hakim Story. Jangan sampai lupa dicatat persahabat, jam 8 malam ini di The Hakim Story akan dikasih kejutan dan tentu rahasia besar Lesnar Rizky bilang juga akan terbongkar. Wow, mudah-mudahan saja ada kabar baik dan kabar bahagia. Kita lihat di kalimat cancel info yang terliskan nanti jam 8 malam ada juga di The Haking Story ya friends jangan lupa boleh jam 5 sore itu new episode episode terbaru yuk ingat-ingat jangan sampai lupa jam 8 malam hari ini akan hadir acara yang membuat kita semakin penasaran dari aliasi keji ini lagi diajak makan siang ya sama uh, Irfan wah seru banget pasnya nih Masya Allah tentunya kita juga Menunggu-nunggu rahasia dari idola kesengan kita yang akan terbongkar malam hari ini di The Hakim Story Kita masih menunggu kejutan, kabar baik, dan kabar bahagia Yang mana tentunya kita masih menunggu informasi cidukan vitamin baru sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bagi ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh